Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan bagi yang menjalankannya dan selamat kartini bagi seluruh kartini maupun kartono media yang hadir pada press briefing mingguan hari ini 21 April 2022 ya seperti biasa press briefing difasilitasi oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Bapak Duta Besar Teguh Faijah yang kali ini didampingi oleh narasumber lainnya yaitu yang pertama yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya Khusyar Paji Teguh Bapak Duta Besar Dian Trian Syahjani juga ada Direktur Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Lingkungan Hidup, Kosyusar Pajik 20 Indonesia, Bapak Hari Prabowo, dan ada juga Bapak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI. Mengawali acara ini, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan indikasi topik yang akan dibahas atau ditanyakan dalam press briefing kali ini. Pertanyaan tersebut akan saya bacakan di awal question and answer. Dan baiklah untuk efektifnya cara ini, kini saya persilakan kepada Bapak Juri Bicara untuk langsung memfasilitasi press briefing pada hari ini. Kepada Bapak Duta Besar, Teguh Fajjah Syah, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Apung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan media pada siang hari ini secara virtual tentunya. Saya juga ingin mengucapkan selamat hari kartini bagi rekan-rekan serikandi pemberitaan yang bergabung di media kendo. Pada kesempatan siang hari ini kita ada dua narasumber pertama Bapak Dubes Triansyah Jani Koalisi 20 yang akan berbagi sedikit oleh-oleh dari hasil lawatannya kedua benua ya Amerika Serikat Kawat benua Amerika dan ke Eropa. Dan selanjutnya akan juga ada uh, informasi terkait perlindungan WNI dari Pak Yuda. Dan untuk menghemat waktu, kita segera mengundang Pak Triansa untuk berbagi takeaway dari hasil kunjungannya tersebut. Silakan Pak Triansa. Terima kasih Pak Jubir Pak Dirjen. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, I think I should also echo Pak Dirjen dan uh, Mas Apung untuk uh, memberikan selamat pada para kartini-kartini uh, media kita selamat hari kartini. Um, maybe I go straight to the point seperti biasa uh, Pak Supir um, perkembangan G20 pertama mungkin saya mohon maaf pada teman-teman media I've been uh, missing in action untuk beberapa waktu karena memang melakukan perjalanan yang cukup uh, melelahkan. Um, namun demikian, uh, paling tidak saya akan sampaikan kira-kira apa yang terjadi dalam uh, lawatan tersebut. Tapi sebelumnya mungkin a little bit... Ini umum nggak ada kan ya? Nggak kelihatan, uh, Tunggu, tunggu. Ini kayaknya ada storing. Oke. Okay. alright um, Mungkin sebelumnya saya akan sedikit update uh, mengenai perkembangan pertemuan-pertemuan G20 yang telah dilaksanakan dalam masa presiden oh. presidensi Indonesia. Um, seperti yang se pernah sam kita sampaikan sebelumnya, ada kira-kira 438 pertemuan, 184 pertemuan formal uh, dalam presidensi Indonesia, dan tentunya ada 254 kegiatan-kegiatan. Oh. Uh, kalau boleh, Mbak Fathia, VOA, uh, mungkin bisa di-mute kali ya. Uh, storing terus suaranya. Uh, bisa di-mute -di -di nggak ya? Anyway... Um, sepanjang Maret Mei 2022 terdapat 122 kegiatan uh, pada presidensi G20 Indonesia terdiri atas 61 main meeting dan 61 side event uh, road to G20 jadi cukup banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai uh, work stream uh, serpa track maupun finance track uh, Indonesia dan ini Alhamdulillah dihadiri oleh semua Anggota G20 maupun invited guest dan invited organization, saya garis bawahi lagi semua hadir dan berpartisipasi. Ini hal satu poin yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Nah terkait dengan hasil lawatan kunjungan saya ke New York, Washington dan Jenewa, dimaksudkan pertama kunjungan ke New York tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan program dan prioritas Indonesia dalam pertemuan PBB, sidang Majelis Umum PBB. Jadi ada resolusi PBB yang mengharuskan Sherpa presidensi pada saat keketuannya menyampaikan presentasi kira-kira prioritas apa yang menjadi fokus presidensi G20. Dalam kaitan ini seluruh anggota PBB hadir dan pada saat pertemuan tersebut uh, telah saya sampaikan tema kita recover together recover stronger dan tentunya tiga prioritas utama kita which is uh, uh, global health architecture uh, eh, apa digital transition uh, sorry digital transformation dan energy transition banyak yang ingin bicara tapi karena keterbatasan waktu um, terdapat uh, uh, apa Uh, sejumlah negara yang menyampaikan baik dalam bentuk grouping maupun dalam bentuk uh, negara pribadi. Uh, dan ada banyak negara yang, yang tidak sempat menyampaikan pandangannya, menyampaikan melalui uh, apa uh, menyampaikan statement-nya uh, melalui website uh, UN atau PBB. Yang pasti uh, yang kami catat adalah dukungan yang sangat besar uh, semua negara anggota PBB terhadap presidensi Indonesia dan prioritas-prioritas serta tema yang diusung oleh Indonesia. Ini suatu faktor yang sangat penting yang ingin saya garis bawahi. Selain kunjungan saya untuk menyampaikan prioritas Indonesia di mimbar sidang majelis umum, kami juga melakukan berbagai pertemuan-pertemuan dengan Sherpa UN, Sherpa Amerika, Sherpa Argentina, Sherpa banyak World Bank, IMF, dan banyak ke Sherpa-Sherpa lainnya supaya kita menyampaikan pandangan-pandangan kita dan arah kita ke depannya ingin bagaimana. Yang menarik juga adalah uh, kunjungan tersebut memang kita manfaatkan untuk bertemu dengan uh, berbagai organisasi internasional dalam rangka mendorong apa yang kita inginkan yaitu adanya konkret deliverables uh, pada saat presidensi Indonesia tersebut. Dan alhamdulillah uh, sejumlah 31 pertemuan telah kita lakukan, 18 pertemuan dengan organisasi internasional antara lain uh, PBB itu sendiri dengan presiden uh, Sidang Majelis Umum PBB, uh, IMF, World Bank, uh, UNDP, UNICEF, WIPO, Gavi, United, WHO, Global Fund, ITC, ITU, Angtet, World Economic Forum, ILO, WTO, UNDP, UNICEF, dan lain-lain uh, organisasi internasional lainnya. Di samping itu, kita juga melakukan pertemuan dengan private sectors, Chamber of Commerce, filantropist karena uh, yang kita inginkan dalam konkret Deliverables adalah program-program atau proyek-proyek yang sifatnya konkret dan melibatkan seluruh uh, stakeholders, bukan hanya pemerintahan, tapi organisasi internasional, filantropis, maupun uh, private uh, entities atau private sectors. Nah Ini yang kita maksudkan. Jadi kami memang bertemu dengan uh, berbagai uh, organisasi, perusahaan-perusahaan maupun wakil-wakil dari perusahaan-perusahaan uh, yang berada di kedua benua tersebut di Amerika maupun di Eropa so the effort is to, to find uh, concrete deliverables dan Alhamdulillah dari kunjungan tersebut kita telah mengidentifikasi uh, beberapa uh, cukup banyak concrete deliverables yang tentunya akan dibahas lebih lanjut dengan keseluruhan anggota G20 uh, dalam format uh, apa uh, Syusherpa maupun dengan chair masing-masing working group Intinya diharapkan nanti akan menjadi bagian dari outcome Indonesia pada saat akhir ketentuan Indonesia tersebut. Concrete deliverables tentunya kita fokuskan pada sektor-sektor kesehatan, sektor digital, sektor energi, yang merupakan tiga prioritas Indonesia tersebut. Dan insya Allah juga pada berbagai sektor-sektor lainnya yang kiranya akan dapat memberi impact terhadap perekonomian dunia. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah dalam kunjungan saya ke New York, kita juga sempat melakukan pertemuan dengan Small Island Developing State, CARICOM, EIF, maupun grouping yang selalu terlibat dalam G20, yaitu Sri yang diketuai oleh Singapura, untuk menyampaikan pandangan-pandangan dan menarik juga harapan-harapan dan ekspektasi mereka terhadap presidensi Indonesia intinya dalam presidensi G20 kita ini kita ingin menunjukkan sekali lagi bahwa kita transparan bahwa kita impartial bahwa kita ingin mendengarkan semua pandangan-pandangan semua negara untuk dapat kiranya kembali lagi mendorong apa yang kita selalu dengungkan yaitu prinsip inklusivitas. Intinya kita ingin semua terlibat dalam G20, dalam arti kata mendapatkan manfaat dari presidensi Indonesia yang juga tentunya berfokuskan pada kepentingan-kepentingan negara berkembang. Dan Alhamdulillah apa yang kita lakukan dengan mengundang Pacific Island Forum dan CARICOM mendapat apresiasi banyak negara-negara PBB, karena untuk pertama kalinya presidensi G20 Uh, mengundang mereka karena mereka adalah part of the discussion and they should also be part of the solution. Nah mungkin uh, mungkin sekilas uh, uh, Pak Cupir kira-kira uh, uh, hasil kunjungan kalau enggak kami bisa uh, statement statement kami ini bisa satu jam sendiri nanti nggak ada waktu untuk tanya-tanya jawab. Jadi anyway kira-kira uh, uh, gitu teman-teman media dan mungkin uh, saya siap nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut lagi mengenai hasil kunjungan tersebut. Tapi, basically uh, yang kita ingin lakukan adalah uh, kita membuka channel of communication de dengan semuanya. Kita melakukan lobby lobi pertemuan bilateral pada setiap level. Uh, apakah itu menteri luar negeri, menteri keuangan, uh, sherpa, ko sherpa, uh, atau deputy finance, and central bank governors? So, that's the point of the whole uh, ID Kira-kira itu, Pak Jibril, terima kasih. Uh, terima kasih, Pak Dubastrian. Tidak apa-apa sebenarnya Pak, mau satu jam juga. Kita <laughs> Seharinya Pak Trian. Selanjutnya saya mengundang Mas Yuda untuk berbagi satu informasi terkait perlindungan WNI. Silakan. Terima kasih Pak juga Yang kami hormati Pak Dijeni DP, Pak Dubes Tiansar Jani, rekan-rekan Kemlu, dan juga teman-teman media. Nah, izinkan pada kesempatan uh, siang hari ini kami ingin sharing uh, satu kasus uh, yang sedang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI. Kita yang ada di penompen terkait dengan warga negara kita yang dipekerjakan secara tidak prosedural di perusahaan-perusahaan kasino atau judi online di Kamboja. Kasus ini memang sudah menjadi perhatian uh, banyak pihak. Kami uh, di Kementerian Oligarki mendapatkan pengaduan dari masyarakat, keluarga, dan juga warga negara kita yang bekerja di kasino atau judi online di Kamboja. Kami mencatat ada peningkatan kasus yang cukup tinggi. Pada tahun 2021 terjadi dua kasus besar yang melibatkan 117 WNI kita di sana yang bekerja di kasino dan judi online. Nah, pada triwulan pertama tahun 2022 saja sudah ada lagi 70, 71 kasus, sehingga total sejak tahun 2021 ada 188 WNI yang menjadi korban. Ini kami menduga merupakan fenomena gunung es, angka sebenarnya mungkin dapat lebih besar Modus yang digunakan antara lain korban berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jakarta, Jawa Barat para korban dijanjikan oleh Caro Plekut untuk bekerja sebagai customer service di berbagai macam perusahaan startup yang ada di Kamboja Kemudian persyaratan kualifikasi yang uh, diperlukan sangat-sangat ringan, dan kemudian dijanjikan penghasilan uh, yang sangat uh, besar. Para korban kemudian diberangkatkan dari Jakarta langsung menuju Penompen uh, transit di Singapura. Nah setibanya mereka di Kamboja, mereka kemudian dieksploitasi untuk bekerja di sebagai macam perusahaan atau uh, judi online, ya, antara lain untuk memasarkan produk investasi, cryptocurrency, dengan klaim-klaim return of investment yang tidak berdasar dan juga berpotensi scamming. Nah, pesan-pesan ini menggunakan uh, modus penjeratan hutang, deponedits, uh, memperlakukan jam kerja yang uh, eksesif, pembatasan ruang gerak, dan juga pembatasan komunikasi, dan juga beberapa mendapat melakukan proses kekerasan ya, kepada warga negara kita. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI Penompen, KBRI Penompen telah berkoordinasi dengan otoritas tempat antara lain dari Kemlu, dari pihak imigrasi, kepolisian dan alhamdulillah para WNI kita telah dapat diselamatkan dari premis perusahaan masing-masing dan kita bawa ke Penompen. Nah, saat ini juga Tim Kemlu dari pusat uh, bekerjasama dengan Barreskrim Polri telah berada di Kamboja untuk mendukung KBRI Penompen dalam mengidentifikasi korban, mendalami informasi, kesaksian, dan alat bukti untuk dapat nanti kita tindak lanjuti penegakan hukumnya di uh, Indonesia. Tim juga uh, berkoordinasi dengan otoritas uh, penegak hukum uh, di Kamboja untuk kerjasama penanganan kasus selanjutnya. Nah dari total 188 korban sejak tahun 2021 tersebut, 162 diantaranya telah berhasil dipulangkan ke Indonesia dan Insya Allah lima WNI lainnya, ya, 5 lebih tambahan Insya Allah akan kita pulangkan minggu depan. Sedangkan yang lainnya masih berproses di Kamboja. Nah berkaca dari kasus ini kami ingin menyampaikan himbauan uh, melalui teman-teman media agar masyarakat Indonesia berhati-hati terhadap tawaran bekerja ke luar negeri dengan janji-janji yang tidak realistis ya, baik dari sisi persyaratan kerja yang sangat ringan dan janji penghasilan yang begitu besar hati-hati juga tawaran yang dilakukan melalui sosial media kemudian melakukan cross-check terhadap kredibilitas dan kebenaran tawaran pekerjaan tersebut ke instansi yang terkait antara lain ke Kemenaker, ke BP2MI, maupun ke Disnaker yang ada di daerah. Kemudian tentunya bekerja ke luar negeri, dilakukan sesuai prosedur, sesuai dengan Undang-Undang 18 Tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran, dan hubungi hubungi Disnaker di daerah tersempat maupun UPT BP2MI yang ada di daerah-daerah. Nah, bagi masyarakat, yang mengetahui adanya pihak-pihak atau calo yang memperangkatkan PMI tidak sesuai prosedur kiranya bisa segera menyampaikan kepada instansi terkait dan khusus bagi WNI kita yang berada di Kamboja yang memiliki kasus yang sama yang saat ini masih ada di Kamboja agar segera menghubungi hotline KBRI Monompen ya, yang ada di nomor plus 855 1281 -3282. saya ulangi hotline KBri Phnom satu +855 1281 3282. dua. Nah, kita harapkan ya tentu kasus-kasus ini tidak terulang kembali karena kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dengan lebih efektif ke depannya. Demikian terima kasih. Terima kasih Mas Yuda. Ada Uh, request dari Pak ada hal yang akan ditambahkan. Silahkan Pak Terian. Uh, ya, yeah, uh, mohon maaf Pak Jupir, saya uh, would be remiss for me kalau saya tidak sampaikan kira-kira program uh, dalam bulan Maret, April, dan Mei supaya juga dapat diliput oleh teman-teman media, terutama yang akan terjadi April dan Mei ini, uh, karena uh, akan sangat interesting juga. Uh, se secara, Singkat, mungkin rekam Maret 2022 terdapat 60 kegiatan yang telah berlangsung. Saya tidak go to detail, tapi tentunya di Finance Track, Framework Working Group on Infrastructure, ada International Financial Architecture Working Group, dan Sustainable Finance Working Group. Di Sherpa Track, ada Education Working Group, Energy Transition, Anti-Corruption, Trade Investment Industry Working Group, Digital Economy, dan Health Working Group. Dan tentunya Engagement Working Group, ada W20 Empower, Business 20, dan U20 melakukan berbagai macam kegiatan. Dan untuk bulan April ini, tercatat sudah berjalan 29 kegiatan, uh, di mana Engagement Group uh, akan melakukan kegiatan B20 Meeting, uh, The Second G20 Empower Plenary Meeting, Second G20 uh, Empower Co-Chair Meeting, ada Pra-KTT uh, U20, Uh, dan tentunya uh, Finance Track uh, telah melakukan pertemuan uh, pada, pada beberapa hari ini, tepatnya kemarin. Dan tentunya juga nanti uh, akan ada pertemuan-pertemuan tambahan lainnya pada bulan Mei ini, uh, tercatat 45 kegiatan yang akan berlangsung, yang meliputi uh, working group, first tourism working group, uh, second uh, employment working group, Second Development Working Group dan Second Education Working Group dan Financial Inclusion di bawah Finance Track dan Engagement Group juga bisnis 20 akan mengadakan serangkaian kegiatan. Um, mungkin satu hal yang perlu digarisbawahi juga akan adanya Workshop on G20 Toolkit on Digital Skill Measurement, uh, G20 Water Dialogue and Workshop of CSWG. Um, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa di bawah uh, apa Rubrik uh, Pariwisata akan ada serangkaian uh, side event yang uh, intinya untuk mendorong, mendorong uh, kerjasama di bidang uh, pariwisata. Dan uh, antara lain uh, uh, ada Asian uh, Venture Philanthropy Network Conference di Bali 21-24 Juni, International Wellness Tourism Conference and Festival uh, akan ada di Solo, dan World Conference on Creative Economy akan diadakan di Bali. Uh, ini masih in the future, tapi juga untuk menjadi suatu apa, catatan khusus yang kiranya bisa menjadi perhatian teman-teman media. Uh, please bantuannya juga untuk juga meliput uh, berbagai kegiatan uh, yang telah dilaksanakan. Jadi jangan hanya cuma di level uh, Menteri saja, uh, atau Menteri Keuangan maupun luar negeri, tapi juga banyak uh, kegiatan di sektoral ministry yang kiranya uh, patut juga mendapat liputan yang setara. Jadi uh, mohon uh, digaungkan teman-teman media, uh, because there's a lot that we have done uh, in our presidency, dan ini diapreciate oleh uh, banyak negara-negara anggota G20 lainnya. So I think I leave it at that. Uh, Pak, Pak Jubir, terima kasih. Terima kasih, Pak Dubu Srian. Saya kembalikan Mas Iya, Terima kasih sekali lagi kepada juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar, Teguh Pajasya beserta juga di sini dengan Pak Ko Sharpa, Pak Dubes Diantran Syajani, dan juga Pak Yuda, Pak Yuda Nugraha. Dan dengan demikian, Press Briefing Mingguan Kementerian Luar Negeri kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan bantuan rekan-rekan media sekalian dalam diseminasi polugri dan kegiatan diplomasi Indonesia. Uh, saya sampaikan sekali lagi bahwa dokumentasi press briefing hari ini akan saya kami sampaikan segera pada saluran komunikasi reguler kita secepatnya. Baiklah, saya akhiri press briefing kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.